nah, semua ada seluruhnya nah, ada ngomong apa, -apa ngomong apa sih? orang kruwu oh, ada jangan-jangan Jadi saya minta kepada anak-anak sekolah, anak-anak muda di Traja Utara Jangan lagi menggunakan kenal Pobrong, tidak ada ampun bagi kenal Pobrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menindaklanjuti atas perintah pimpinan, yaitu Lantas seluruh kasat lantas yang ada di wilayah. Jangan membiarkan ada kenal Pobrong berkeliaran di wilayahnya. Berdasarkan perintah lantas kami menindaklanjuti. Jadi untuk kenal Pobrong di Toraja Utara, tidak ada ruang untuk dipakai di sini. Boleh dipakai, silakan pakai di arena resmi. Kami tidak melarang, silakan. Tapi jangan di jalan raya. Ini sangat merasakan sekali masyarakat Toraja Utara. Karena kami banyak menerima telepon, banyak menerima SMS. Kadang-kadang ketemu -kadang muka menanyakan kenapa masih banyak kenal Pobrong. Akhirnya, dengan ada bahasa atau dorongan dari tokoh masyarakat, tokoh gereja... Uh, kami langsung turun tangan ke lapangan tadi-tadi kami pas pengaturan siang di pasar Bolu ditemukanlah ada beberapa motor ini yang kena kogorong ini, kami tangkap terus uh, yang ditangkap ini bagaimana dihasilkan yang tidak ada suratnya kami tahan sampai bisa tunjukkan uh, identitas kendaraannya, nah, kalau yang tidak ada kami kandangkan berarti motor bodong kalau tidak ada suratnya kan tapi kalau dibilang masih lupa di rumah, kami suruh ambil. Tapi ini kenal pobrongnya harus lepas baru bisa diambil ya? Uh, kenal pobrongnya kami lepas. Kami lepas semuanya. Nanti pada saat masih ketupat, kami akan minus pakai alat berat. Karena sudah rakusan kenal pobrong yang ada di Polres Toraja Utara, kami simpan.